serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dalam terhangat seputar let's tentunya baiklah persahabat listenari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar bahagia untuk kita semua persahabat ya yang mana kakak Rizky Bilar ini tentunya sedang melakukan photoshoot dengan idealnya ke Jorah bersama pasangan Atta dan Aurel Hermansyah, wow persahabat ya kakabila terlihat sudah berada di ruang make up persahabat ya untuk melakukan foto shoot persahabat ya dan tentu di situ juga ada kak Ayu Dewi persahabat ya masya Allah mudah-mudahan saja semuanya lancar semuanya diberikan kemudahan amin ya robbal alamin. Unggah tersebut juga dipost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan ada kalimat kensen yang dituliskan nggak sabar lihat hasil fotonya Leslar aha lagi sibuk kolaborasi persahabat ya yuk dukung mereka support mereka mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan amin ya rabbal alamin dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada unggahan dari Hip 500 persahabat ya yang mengunggah sebuah postingan kabar kakak Rizky Bilar. Di situ kita lihat persahabat ya ada sebuah penyampaian dari kakak Bilar seperti saya bilang dari awal saya melakukan ini adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku supaya kedepannya menjadi contoh bagi para pengguna media sosial untuk lebih bijak. Rizky Bilar persahabat ya ini laporkan 10 akun haters ke polisi. Yang mana tepatnya hari ini, tadi siang persahabat ya kakak Bilar mengunjungi kantor polisi bersama pengacara Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran amin Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun HIP 500 Rizky Bilar bersama pengacara, Sandi Arifin mendatangi Polda Metro Jaya Untuk melaporkan sekitar 10 akun haters yang mengancam Serta mencemarkan nama baiknya dan sang istri Lesti pada selasa 23 bulan 11 2021 terkait dengan apa yang dilakukan oleh para header tersebut Bilar masih merahasiakannya untuk detailnya saya belum bisa ungkap sekarang ditunggu aja ucapannya seperti dilansir ke info tema persahabat ya ini tentunya kabar soal kakak Rizky Bilar yang melaporkan akun 10 header sahabat ya yang mana ...tentu akun tersebut selalu menyudutkan, selalu memfitnah idola kesayangan kita. Bismillah, mudah-mudahan semoga dilancarkan dan semoga dipermudah. Amin, ya, nolong, alamin. Dan ke kabar berikutnya juga persahabat, ya, info penting dari Buhar Harsiwi Ahmad. Ini tinggal 8 hari lagi, acara yang paling kita nantikan persahabat, ya. Mudah-mudahan saja idola kita bisa membawa piala penghargaan di acara Indonesian Dangdut Award 2021 yang akan hadir, yang akan ditayangkan di Indosiar. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad, "Jangan lewatkan penghargaan bergengsi tahta tertinggi dangdut Indonesia dalam Indonesian Dangdut Award 2021." bertabur bintang tanah air dan gemerla panggung penusuk cita hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Yang mana kita juga mendapatkan kabar bahagia Bahwa Lesti dan Dilar itu bakal tampil satu panggung persahabatnya di acara tersebut Makin gak sabar, makin tentu penasaran persahabatnya dengan penampilan Idola kesayangan kita di atas panggung Indosiar Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan nih. Wow, ternyata memang luar biasa banget ya idola kita. Kolaborasi dengan pasangan Ata dan Aurel, Leslar X.A.H. Aha, bersahabat ya masya Allah, memakai kapal warna merah hitam, selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia. Unggahan tersebut pun dipoleskan kembali oleh akun Family, anuska Leslar 23, ada kalimat caption yang dituliskan. Dua pasangan yang romantis, yang para Aduh, banyak sekali tanggapan, Banyak komentar yang diberikan dari para fans Salah satunya dari Agung Instagram Sati 1819 mengatakan Kalau kata Abah Faldi Akbar, dua pasangan ini doang yang fenomenal Sorry banget nih, teh takut nanti ada yang marah fans sebelah ngamuk jadi anggap fenomenal kata para ya lebih tepatnya sih pasangan gesrek dan Bumi Losdol, kata tuh persahabat ya memang luar biasa. Dua pasangan ini selalu membuat kita bangga. Dan berikutnya juga kita lihat persahabatnya Di sini ada sebuah ungkapan spesial juga persahabat, jadi ya. perhatikan. Ini tentu ada sebuah postingan. Momen kedua foto shoot Leslie Kejora dan Rizky bilang memakai gaun warna putih persahabat ya. Ini foto sesi kedua mudah-mudahan lancar, semuanya diberikan kemudahan. Amin, ya robbal alamin. Dan berikutnya juga, bersahabat, ya ternyata stylist dari Lesti dan Bilar. Beserta Aha, Alta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Stilisnya dari Kak Wanda Harayau. Masya Allah. Stilisnya memang luar biasa dari Kak Wanda mudah-mudahan saja. Selalu mensupport, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.